dicicik-cicik balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan review game sweet bonan saya seluruh hari ini kita bawa modal lagi gede 200ribuan kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Bonanza hari ini yuk langsung gaskin aja kita main di bed 24800 aja kita langsung kan di bed Nah, di 10 manual ya seluruh oh yang bertanya kita main di mana kita main di retro slot bosku sih itu slot tergacur tersoalin sandera jaga dunia heret di sini berapa berapapun pasti di posturan bosku dan cuma di sini bosku kita lagi ada event menarik buat kalian semua bosku apa itu sebenarnya eventnya bonus deposit 500% bosku jadi contohnya kalau kalian budepo Rp50.000 otomatis bonus masuk 25.000 seluruh kalau depo lima eh, 100000 kalian otomatis dapat 50000 dan seterusnya seluruh maksimal bonus 100, eh 1 juta seluruh jadi buat kalian semua yuk langsung gas kena aja ke retro store. untuk tutup link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh untuk cara klaimnya juga mudah kalian tinggal ke left chat aja yang penting kalian daftar dengan referral kita biar kalian bisa klaim event member bonus 500% itu ya seluruh ya. yuk langsung gaskan aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh ya dan jangan lupa untuk klaimnya langsung ke left chat aja ya seluruh dan di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olimpus hari ini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 tele, biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Bonanza hari ini yang akan kita share setiap harinya ya, seluruh kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor sweet bonus hari ini di grup tele ya, maka dari itu yuk dibantu ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini ya, bosku back to the gaming slur ya hari ini, ini kita tadi bawa modal seratus 100000 modal sudah turun ke eh tadi bawa model ratus 200000 saldo sudah turun ke seratus 100000 ayo dong kasih dong spesien mantap mau oh, oh, oh. bakul buah ayo kasih ya mantap-mantap ayo jeli ah boleh pecah ini mantap ini. lagi main kita dapat free spin. Oke eh, kita buy aja dulu di 80.000 ya seluruh ya ini langsung pas kan. dong. Kas, kasih kasih pecahan, pecahan mantapmu. Anjir enggak dikasih, kan, Enggak dikasih, kan, Lumayan yuk pisang jadi. Satu kurang satu tuh pisangnya. udah lumayan nih, semangka semangka boleh. Uru uh, lumayan perkalian pakai slot ya, ya. 1.100 kali. 32 lumayan 37.000 lah ya. saya aku dua konek-konek yang penting konek-konek dululah yuk dua kali lagi mantap yuk lagi hmm, lagi boleh waduh uh, kalinya mana cukup lumayan lah ya kali 24 hmm, lumayan juga dua tuh teratur satu saya lumayan main-main main 148 yuk lagi dong lagi dong uh, tuh semangka sekaliannya mana tuh tidak ada kalian lagi kali empat laya uh, itu las las las las uh, tuh semangat turun, astu ah, kurang mahalnya suami. Nmainnya seluruh seratus lima puluh dua ribu. Hmm, enak, enak, enak Jadi kita balik lagi ke bed 4800 kita coba spin quick ya. Syukur syukur kita dapat free spin free spin manis nih. Ya rumus kasih dong kasih dong fitur bonanza. ini kita lagi jadi juragan permen ya seluruh ya kita lagi rada-rada gimana sama kakek-kakek -kake, seusnya buat kalian semua yang tahu kalau ini saya ya yang paham suaranya aja lah ya sore ya masih tahu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 tweet bonus hari ini, maka dari itu, yuk dimanfaatkan like, oleh share-nya ya yes, Justru, uh, lima permen ini, semoga kita dikasih jebek mantap ya, biar kita langsung auto, auto kabur. Ayo dong, yuk anggur! Aduh, anggurnya jadi sih anggurnya jadi. Uh, kali 50 korek, yuk lagi dong, lagi anjir, yuk lagi lagi lumayan, tuh dua puluh enam kali, lima puluh enam, satu koma empat, tembak cuk, cuk, cek, kalau main di retro slot kayak gini, Jo. Kalian bisa dapat kejutan kali 50 lagi anjir nggak konek anjir. Kalau kalau main di retro slot gini, kalian bisa dapat kejutan-kejutan. Menarik. Dari spin sini, makanya dari itu langsung gaskan aja. Buat link saya semakan di Pink ya, Bosku. Aduh lumayan, tuh Lagi dong. Lagi dong. main 79000 ya lagi dong ayo. Betah hmm. tuh kita lagi. Kemarin ya Slur 1,6 juta ya langsung -lang. gaskan wede kan saja karena kesempatan wede sudah terbuka luas ya seluruh Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu ya seluruh ya. Saya Feo Spin pamit undur diri bye bye seluruh